setia, ku teranggap sa, Tapi ku lebih pilih pentingkan orang lain Oke okay, sayang kita jeda, sapun rasa subeda Hilang sudah kapwa, apelnya satrap apa Mungkin ini sudah takdir, terusah lagi kau mau pikir siap untuk tersingkir dan ketiga dari antara kam dua Dan sapun pun rela bila itu kau bahagia Kau pun sedih saya siap untuk temani Bahu ini masih bisa kau sandari Kalau dibuat dosa sakit hati kembali Kalau kau ada sedih siap temani Saya pasti tunggu sampai nanti Saya selalu rindu tapi saya sakit hati Siapa apa saja di orang ketiga, asalkan kau bahagia saya pasti terima. Setelah saya lanjur sayang, mau oh bagaimana? Saya tetap senyum tapi hati ini luka. Ya saya sayang menyerah. Sekarang kau pilih berbalik, saya di sini tetap baik. hidup terlagi menarik karena kau bukan lagi sepupu milik. Saya di sini sadar terampu buat kau bahagia, tapi saat tetap belajar jujur lupakan kau tuh susah. Sasu sayang tapi kau tuh yang mengubah. Kau lebih pilih dia dibandingkan sapu cinta. Ya yeah, ya oke okay, terpaksa kali ini saya menyerah. Bukan apa tapi saya ingin kau tetap ceria. Kalau dibuatku sakit hati kembali Kalau ku ada sedih, siap temani Saya pasti tunggu sampai nanti Saya selalu rindu, tapi saya sakit hati Siapa-apa saja di orang ketiga Asalkan ku bahagia, saya pasti terima Setelah nyur mau bagaimana Saya tetap senyum, tapi hati luka saya menyerah Thank you.